Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, adalah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita ribu ribu kenikmatan kepada kita. Sehingga dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa melakukan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda alam yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan Mendapatkan syafaatul uzma, dia memiliki amanah nanti amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, murid-murid sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, yang dalam kali ini melakukan pembelajaran dari karena adanya pandemi Corona, semoga mudah-mudahan pandemi Corona ini selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa dihilangkan dari muka bumi ini amin ya rabbal alamin baik para murid-murid sekalian dimanapun kalian berada sekarang semoga dengan adanya virus corona ini tidak menyurutkan, tidak mematahkan semangat para adik-adik sekalian untuk selalu senantiasa mencari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa-apa uh, ilmu yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita khususnya Umumnya, bagi masyarakat sekitar, amin ya rabbal alamin. Murid-murid sekalian, saya Hudin selaku guru pendidikan agama Islam. Saya akan mengajar materi kelas, 7 bab pertama mengenai lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Pada bab pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari bagaimana. Uh, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana uh, kita mengetahui al-asmaul husna nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga yaitu mempelajari mengenai hikmah pembelajaran kita mengenai meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari al-asmaul husna Oke, okay, murid-murid sekalian, sekarang kita akan melaju kepada pembahasan pertama. Namun sebelum kita melakukan pembahasan ke materi intinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga kita tadi telah berdoa dan kita dilancarkan pada saat pembelajaran baik kita sedang dalam keadaan jaringan atau sedang online maupun pada saat kita pembelajaran di kelas. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, murid-murid sekalian, kita akan membahas mengenai iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid nah, pada kesempatan kali ini, pada dasarnya manusia itu sangat perlu membutuhkan keimanan di dalam dirinya, karena keimanan itu paling utama yang harus terpatri di dalam diri kita, supaya kita tidak tersesat di dalam perjalanan, baik itu di dalam mencari ilmu, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya keimanan itu sangat penting. Bisa terpatri di dalam diri kita sendiri, karena iman yang telah kita pelajari di sini, iman merupakan bekal uh, utama bagi manusia di dalam mengarungi kehidupannya, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini, hidup tanpa dilada, dilandasi dengan iman di dalam diri kita itu. Ibaratkan dengan Orang yang tersesat Nah Kenapa sih orang yang tidak beriman Itu diibaratkan Orang-orang yang tersesat di jalan Nah pada kesempatan kali ini Orang-orang yang Tidak memiliki iman di jalannya Baik itu di jalan Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ataupun di dalam mencari keilmuan Di dalam visabililah Itu Diibaratkan orang yang tersesat karena orang yang tersesat itu tidak tahu arah mata angin dan tidak tahu arah kemana dia akan melangkah Saking betapa pentingnya kita harus menanamkan keimanan di dalam diri kita sendiri Karena kita sebagai seorang muslim, kita harus perlu mengetahui hakikat keimanan kita itu sendiri cara kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat ataupun kepada kodok dan kodarnya dan uh, kepada siapa kita harus beriman itu yang akan kita uh, cari tahu bersama di dalam mempelajari materi kita kali ini secara harfiah iman yaitu percaya Sedangkan, menurut istilah, iman yaitu meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan menerapkannya dengan perbuatan kita. Murid-murid sekalian, tanda-tanda keimanan telah melekat pada diri seseorang, itu bisa dilihat dengan amal perbuatan yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari pada diri orang tersebut. Karena kepribadian diri seseorang itu merupakan pancaran dari keimanan yang ada pada dirinya yang telah melekat pada diri orang-orang tersebut. Semoga kita bisa menerapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan pembelajaran pada kali ini. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus benar-benar terpatri di dalam diri kita sehingga nantinya kita tidak akan menimbulkan kekeliruan. Nah, apabila sebaliknya, apabila kita telah me menghadapi orang-orang yang kekeliruan di dalam memahami, meyakini iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nantinya akan uh, membahas ke berlangsungan selanjutnya yaitu mengenai kekeliruan di dalam memahami iman kepada rasulnya, memahami iman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada kitab-kitabnya Iman kepada hari kiamat Dan iman kepada kode dan kodar Itu nantinya bakal menimbulkan kekeliruan yang terjadi pada diri seseorang Dalam hal kali ini Allah subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 136 Allah SWT berfirman A'udhu Billahi Minash rajim." بسم الله الرحمن Wa rasulihi dan kepada Rasul Rasul Allah Walkitabilladhi nazala ala rasulihi Dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul Allah Walkitabilladhi azala min qobl, Dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya Wa mayakfur billahi Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah Wa malaikatihi kepada malaikat-malaikat Allah wakutubihi dan kepada kitab-kitab Allah warun Suli dan kepada kitab-kitab Allah wabil yaumil akhiri wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir atau hari kemudian maka sungguh orang itu pasti akan sangat tersesat nah murid-murid sekalian terkadang keimanan seseorang itu bisa tebal bisa tipis terkadang juga ada bisa bertambah ada juga bisa berkurang itu keimanan yang terjadi pada diri seseorang nah bagaimana sih cara kita selaku umat muslim untuk menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah murid-murid sekalian salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan cara kita mengetahui nama-nama yang baik dan nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, yang sering kita lantunkan di tempat-tempat pengajian ataupun di pesantren-pesantren kalian bagian pesantren itu bisa dengan sebutan al-asmaul husna. Nah, murid-murid sekalian, sekarang kita melaju ke pembahasan berikutnya yaitu pembahasan al-asmaul husna. Apa sih itu al-asmaul husna? Al-asmaul husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Allah memperkenalkan dirinya, memperkenalkan dirinya Allah subhanahu wa taala melalui nama-nama yang baik, melalui firman Allah subhanahu wa taala. Walillahi al-asmaul husna, fadu'uhu wa ladzina fi kanu Artinya asmaul husna Dan Allah memiliki al-asma'ul husna Nama-nama yang baik Maka bermohonlah kepada Allah SWT Dengan menyebut nama-namanya itu Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita di dalam hadisnya bahwasanya menjelaskan kepada kita semua bahwasanya nama-nama yang baik itu atau sering kita sebut dengan al asmaul husna itu berjumlah 99 asma 99 nama nah barang siapa? yang menghafal 99 al asma'ul husna maka telah Allah ta'ala akan memasukkannya ke dalam surganya Allah ta'ala semoga kita semua bisa menghafal dan menerapkan al asma'ul husna ini di dalam kehidupan kita dan mudah-mudahan Allah ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah ta'ala nah murid-murid sekalian pada bab asma'ul husna ini kita akan membahas mengenai Al-Asma'ul Husna Namun kita membahas tidak keseluruhannya Kita akan membahas empat saja dari Al-Asma'ul Husna Yang terdiri dari 99 Asma'ul Husna Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini Yang pertama yaitu Al-Alim Yang kedua Al-Sami' Yang ketiga yaitu al basir Yang keempat yaitu Al-Khabir Yang pertama pembahasannya yaitu Al-Alim apa itu al-alim? Al-alim yaitu maha mengetahui Artinya di sini Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala hal Baik yang zohir maupun yang batin Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengetahui segala aktivitas kita Baik itu aktivitas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun belajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hal yang lainnya pasti Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui Murid-murid sekalian perlu kita ingat, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari ilmu supaya dengan kita memiliki ilmu, kita bisa mengetahui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala baik yang ada di bumi ini maupun yang ada di langit sana. Ingat wahai murid-murid sekalian, bahwasanya ketika kita sudah mendapatkan banyak ilmu, kita tidak boleh merasa paling pandai seperti halnya pohon padi. Ketika pohon padi itu semakin berisi, semakin merunduk Itu sama saja, sama saja hanya sama kita Ketika kita diisi banyak dengan ilmu pengetahuan Namun, sekali lagi, kita nggak boleh merasa paling pandai Kita itu harus tetap rendah hati Yang kedua yaitu Al-Khabir Al-Khabir artinya maha waspada Nah, maha waspada ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran bahkan triliunan ataupun tidak terhingga ciptaannya itu secara detail secara terperinci Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah dilakukannya secara batin maupun zahirnya maka dari itu dari sifat al khabir ini artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Nah, murid-murid sekalian, perilaku yang bisa mencerminkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha waspada, kita selaku murid seharusnya sudah menerapkan perilaku penuh awas Allah Subhanahu wa taala terhadap apa apa yang kita lakukan. Misalnya, kita melakukan segala sesuatu. Misalkan segala sesuatu itu berbuat kebaikan, itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kejahatan itu akan mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa-apa yang kita lakukan Al-Asma'ul Musnah yang ketiga yaitu Asami. As Asami artinya maha mendengar Artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Ketengaran Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas Allah subhanahu wa ta'ala sangat mendengar apa-apa yang kita bicarakan walaupun perkataan kita itu sangat pelan Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim Wallahu alim Yang artinya Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 256. Perilaku yang mencerminkan sifat al-asmaul husna asalnya ini, bahwasanya kita selaku murid ataupun selaku pengajar, kita harus selalu senantiasa memperhatikan segala ucapan-ucapan yang telah keluar dari mulut kita. Yang harus keluar dari mulut kita yaitu ucapan-ucapan yang baik dan bisa berguna khususnya bagi kita sendiri dan umumnya bagi orang lain. Selanjutnya Al Asmaul Husna yang terakhir yaitu yang keempat yaitu Al Basir. Al Basir artinya Maha Melihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Melihat. Melihat apa saja yang ada di bumi bahkan melihat apa saja yang ada di seluruh alam semesta ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha ya'alamu wa'idassamawati walaf Artinya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui Apa-apa yang boleh di langit dan di bumi Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan Quran Surat Al-Hujurat ayat 18 perilaku yang mencerminkan bahwasanya Allah itu Maha Melihat, bahwasanya kita selaku orang terpelajar, kita harus dapat melihat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di muka bumi ini dan kita renungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Kita diajarkan untuk cermat dan pandai dalam menghadapi persoalan yang telah terjadi di sekeliling kita. Namun dibalik itu kita juga harus introspeksi diri kita harus melihat kekurangan dan kelemahan kita ketika kita sedang menghadapi persoalan Paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Pasti orang itu selalu mentaati segala peraturan Segala perintah-perintah dan larangan-larangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang beriman akan mendapatkan keuntungan Apa sih keuntungannya? Keuntungannya sebagai berikut Yang pertama selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, <tik> "Aww artinya, kami telah menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Dan pada berdirinya hari saksi-saksi atau hari kiamat Quran Surat Al-Nu'min Ayat 51 Hikmah yang kedua yaitu hati menjadi tenang dan tidak gelisah Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Quran A'udhu <tik> billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu wa taqma innu kuduhuhum Allah didikrillahi tersimahin puluh-puluh Yang artinya Yaitu orang-orang yang beriman Dan hatinya menjadi terang Dengan mengingat Allah Ingatlah Hanya dengan mengingat Allah Hati kalian menjadi terang Hikmah yang terakhir Yaitu hikmah yang ketiga Di dalam Mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu Apa hikmahnya Hikmahnya yaitu sepanjang masa hidupnya tidak akan merasa rugi hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala wal illa amanu wa wa wa nah demikianlah tadi pembahasan materi kita kali ini pada bab pertama dengan tema lebih dekat dengan Allah yang sangat indah kalian Untuk mencari cerita Ataupun kejadian fakta Yang telah terjadi pada pembahasan Kita kali ini Yang mana pembahasan kita kali ini Yaitu Al-Asma, Al-Husna Al-Alim, Al-Khaudir Al-Sami, Sama al basir. Kemudian nanti Dipresentasikan Di hadapan kelas Di hadapan teman-teman kalian semuanya Dan nanti Dikasih tanggapan oleh kelompok yang lainnya Nah, Bapak Kira cukup sekian dari pembahasan materi kita kali ini Semoga pembahasan yang tadi bisa kita cerna, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita Supaya ilmu yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa berguna khususnya bagi diri kita sendiri Saya cukupkan pertemuan kita kali ini mari sama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas luasnya. Adanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.